WhatsApp WhatsApp Everybody WhatsApp. Kembali lagi dengan saya Marcel di adibu channel. Hari ini adalah hari kembalinya saya untuk membuat video vlog setelah absen selama beberapa bulan sekitar dua bulan ya. Di hari ini kita berada di taman pancing, tepatnya di daerah Omogan dekat-dekatnya Gelogor Cari, Pulau Galang nah di sini kalian lihat tadi itu ada banyak kuda-kuda di depan banyak juga dagang-dagang di sini jadi ini sebenarnya tempat untuk rekreasi sekarang jadi untuk keluarga-keluarga bagi kalian yang mempunyai anak yang mau kesini jalan-jalan sore bisa sangat mantap di sini suasananya karena banyak dagang banyak yang jualan jajan juga mas mas Nanya mas, kalau mau naik kuda berapa ininya? Ya, kalau anak-anak 10.000, dewasa dewasa 20.000. Oh, itu berapa lama? Ya, dari dari sini sampai ujung. Oh, dari sini sampai di sana, ya, depan di sana. Ah, oh, jadi dari sini sampai ke ya, ya. ujung sana, ujung jembatan. Kalau lumayan kuda-kuda di sini. Jadi buat kalian yang mau bawa anak-anaknya ke sini buat dapat pengalaman naik kuda sangat murah meriah karena harganya cuma Rp10.000 buat anak kecil. Kalau mau berkuda itu udah mulai jam berapa bukanya? Jam 4, 4, 4. ya. Jam 4 sore sampai paling malam jam berapa? Jam 6. Jam 6 tutup ya. Jum Oke. Jadi muternya dari sini ke sana aja. Berapa kali muter? Satu kali. Satu kali aja. Baiklah. Okay Dengan bapak siapa? Johan. Ya, ini Bapak Johan nih, punya kuda. Bapak yang punya kuda sendiri. Atau punya orang Ini kuda yang dulu dokar-dokar di Kute atau gimana? Oh sekarang dipindahin ke sini gitu Karena di Kute kemarin tutup gitu nah, Jadi kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang kalian biasa lihat Narik-narik dokar di Kute Karena kemarin sepi nggak ada pengunjung di sana Akhirnya dialih fungsikan Jadi bagian, bagi yang mau berkendara bisa ke sini langsung bayar di tempat seperti itu itu anaknya bu iya. oh berani dia naik kuda ya <laughs> apa dipaksa oh dia dia senang mau dia umur berapa oh, tahun nih ada adik aja umur dua setengah tahun berani dia naik kuda apalagi kalian yang udah besar besar Lihat nih, adeknya nih. Say hi, tuh oh, makin sore makin rame. Tapi bulan depan ini onen ini ya. Semakin sore semakin banyak yang datang karena selain berkuda di sini juga banyak jualan makanan kayak ibu, -ibu ini jualan sosis, jualan jajan. saya datang bu, ada apa? Oh ada apa nih? Bu jual apa nih bu? tipat rujak rujak juga enggak? rujak ada, Ruja ada. Nah, kalau kalian kesini nggak bakalan lapar main-main mau nyari makanan gampang ada makanannya lengkap di sini mau jajan mau makanan berat tipat ada waduh <laughs> oh, bawa pacar juga bisa bukan untuk yang berkeluarga aja ya jadi bagi kalian yang mau pacaran dengan low budget bisa ke sini, bawa pacarmu ke sini naik kuda cuma Rp 20.000, makan tipat cuma berapa Rp 10.000, sama minum Rp 15.000, udah berapa? 35, pacaran cuma Rp 35.000, Luarin buat pacarmu. Hemat jadinya kan, jadi romantisnya dapet, funnya dapet, hematnya dapet. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus... Pintar-pintar berhemat seperti ya. itu teman-teman. Masih ada lagi di depan. Oh bapaknya jualan jagung bakar ada. Berapa jagung bakarnya satu pak? Enam ribu. 6 ribu. Oh, murah meriah. Bawa pacar Guys. bawa pacar kesini bisa ya makan enam ya. ribu udah bisa. udah bisa pacaran ya? 15. Nah, 15. ya. Sini cuma enam ribu di pantai ada yang sepuluh di sini lima hemat. Ini ada papais. Oh, masih ada lagi di depan-depan sana. Oke, okay. seperti itu guys. Jadi tempatnya masih luas. Oke guys, sekian video pendek dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka dengan video saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berkembang. See you guys, bye-bye.